Dalam Mahabharata versi pewayangan Jawa, Arjuna mempunyai banyak sekali istri. Semua sebagai simbol penghargaan atas jasanya ataupun atas keuletannya yang selalu berguru kepada banyak pertapa. Berikut ini sebagian istri dan anak-anaknya. Dewi Rangatir, Tau Subadra berputera Raden Abimanyu. Ia merupakan putri Prabu Basudewa. Raja di kerajaan Surasena, ia terkenal dalam budaya pewayangan Jawa sebagai seorang putri anggun, lembut tenang, setia dan patuh pada suaminya. Ia merupakan sosok ideal priayi putri Jawa. Dewi Larasati, berputera Raden Sumitra dan Brata Laras. Larasati sering dipanggil dengan nama Dewi Larasati dalam cerita Mahabharata dalam pewayangan walaupun seorang wanita Larasati mempunyai keahlian dalam keprajuritan terutama memanah ia merupakan putri dari harya Prabu Rukma kakak dari Dewi Kunti yang merupakan ibu Arjuna sehingga sebenarnya Larasati dan Arjuna masih saudara sepupu Dewi atau Papi Alupi berputera Bambang Irawan dalam Mahabharata disebutkan bahwa Ulupi merupakan putri Korawia, keturunan naga yang berwujud separuh manusia, separuh ular. Ayahnya menguasai Kerajaan Naga di kedalaman air sungai Gangga. Ulupi merupakan seorang petarung yang cakap, Dewiji Mambang. Berputera Kumala Dewa dan Kumala Sakti, adalah putri tunggal Jen Wilawuk, naga bersayap yang menjadi pendeta di Pertapaan Pringcendani. Cendani. Atas usaha ayahnya, Dewi Jimambang berhasil menjadi istri Arjuna. Arjuna yang kalah dalam peperangan melawan Jen Wilawuk, akhirnya bersedia diboyong ke Pertapaan Pringcendani Cendani dan menikah dengan Dewi Jimambang. Dan dihadiahi minyak jaya yang katon yang berhasiat, apabila diusapkan pada kelopak mata dapat melihat segala sesuatu yang bersifat siluman. Alam gaib, buktinya adalah Dewi Ratri berputera Bambang Wijanarka, adalah putri Prabu Yudhistira, raja jin negara Mertani, dengan permaisuri Dewi Rahina. Usai ditaklukkan oleh keluarga Pandawa, salah seorang adik Prabu Yudhistira bernama Arya Dananjaya sebelum meninggal berpesan agar Arjuna mengawini Dewi Ratri karena sesungguhnya Dewi Ratri yang memiliki hak waris atas Negara Madukara yang akhirnya dikenal dengan Pertapan Madukara Istana Raden Arjuna. Dewi Anala Berputera Raden Wisanggeni adalah bidadari cantik salah satu putri Batara Brahma. Karena Arjuna berjasa pada para dewa dengan membunuh Prabu Niwata Kawaca. Dewi Dresanala dikawinkan dengan Arjuna sebagai imbalan jasa. Dewi Tama, berputera Bambang Wiluganga Ia adalah bidadari yang ditetapkan oleh Sang Hyang manikmaya sebagai pemimpin tujuh bida dari upacara Suralaya karena kecerdasannya. Setelah Arjuna berhasil mengalahkan Prabu Niwata Kawaca, Dewi Wilutama menjadi istri Arjuna. Manuhawi Manikara, Putri Begawan Manikara, Sidik Wacana, dari pertapaan Andung Sekar Andung Cinawi. Dewi Manuhara berputera Endang Pregiwa dan Endang Pregiwati. Dewi Prabak berputera Raden Prabakusuma adalah bidadari yang sangat terkenal karena kecantikannya. Banyak titah arca pada yang tergila-gila ingin memperistri Dewi Supraba. Salah satunya adalah Prabu Niwata Kawaca yang sangat sakti dan tak terkalahkan oleh para dewa. Akhirnya mati oleh Panapa pasopati yang dilepas Arjuna. Oleh Sang Hyang Manikmaya, Dewi Supraba dihadiahkan kepada Arjuna. Dewi Antawulan Berputera Bambang Antaka Dewa. Dewi Antakawulan adalah jelmaan wahyu ketentraman yang menyatu dengan Arjuna. Dewi Taningrat adalah raseksi, raksasa wanita, sakti yang menjelma menjadi wanita cantik menyerupai Dewi Banowati agar dirinya bisa merayu Arjuna. Karena Arjuna menyukai Dewi Banowati di istri Udhor Arjuna terkecoh oleh Dewi Juhi dan memperistrinya Dari perkawinannya dengan Arjuna, berputera Bambang Sumbada, Dewi Serikandi, ia adalah putri kedua Prabu Drupada dari Kerajaan Champala Radia, sedangkan ibunya bernama Dewi Gandawati. Dewi Serikandi digambarkan sebagai wanita cantik yang terampil dalam ilmu keprajuritan. Dewi Kasino Simpar. adalah putri Prabu Jaya Indra, Raja Negara Tasik Madu dengan Permaisuri Dewi Retawati. Dewi Retna Kasimpar merupakan satu-satunya wanita di dunia yang memiliki gajah putih dan sekaligus menjadi pawangnya. Arjuna kala itu dalam misi mencari gajah putih berpawang wanita, dan dapat menyunting Dewi Retna Kasimpar. Setelah lebih dulu mengalahkan Prabu Kurandageni, Raja Negara Tirta Kandasanya ingin memperistri Dewi Retna Kasimpar. Istri Arjuna lainnya adalah S. Dewi Maheswara, dan masih ada beberapa putri Dewi-Dewi lainnya. Dapai beberapa istri Arjuna tersebut, istri Arjuna yang akrab dalam dunia pewayangannya itu Dewi Subadra yang anggun dan berhati lembut, dan Dewi Sri Kandi yang berjiwa petarung yang pemberani. Nasang lelan Nanging Jogat Wajahnya yang tampan rupawan meskipun telah beristri banyak dan berputera banyak pula, namun tetap saja masih tertarik kepada wanita lain, meskipun belum dikenalkan. Seperti dalam adegan sebuah pagelaran wayang orang dari Solo berikut ini. Artikel dirangkum dari berbagai sumber. Nyiak Explorer Channel.